Hai, jumpa lagi bersama kami dalam tutorial I, e, DevTools versi 2. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari cara membuat ukuran gambar. Hal yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa hosting yang kamu gunakan memiliki modul ImageMagick atau PHPGD. Silahkan diperiksa atau tanyakan ke website administratornya. Jika hosting yang digunakan tidak mendukung ImageMagick atau PHPGD, silahkan diinstal terlebih dahulu. Oke, okay. pertama membuat ukuran gambar. Klik Image Sizes pada menu samping kiri. Setelah itu klik Add New Image Size. Halaman isian akan tampil lalu silahkan dilengkapi isian yang tersebut. Name merupakan nama identifikasi untuk ukuran gambar, misalnya cover. Label merupakan nama yang akan tampil pada WordPress. Sedangkan note boleh dikosongkan karena hanya sebuah informasi tambahan. Dan yang selanjutnya adalah width. Width itu merupakan lebar gambar. Ini dihitung dalam satuan piksel misal 80. Sedangkan height merupakan tinggi gambar dalam bentuk piksel misal 80. Dan selanjutnya apakah gambar di crop atau tidak. Setelah lengkap klik save changes. Pengetesan. Setelah ukuran tersebut tersimpan, silahkan Anda login ke Wordpress dan coba bikin postingan baru. <tuk> Tulis konten dengan cara add block dan pilih image lalu upload gambar. Setelah gambar diupload, klik gambar tersebut dan lihat propertis gambar pada bagian kanan. Ukuran gambar yang Anda buat seharusnya tampil di opsi Image SIS. Selamat mencoba. Terima kasih.